di depan kuil leluhur dari suku Marten, celestial iblis, kuil leluhur adalah tempat penting bagi suku dan biasanya berbicara. Itu memiliki keamanan yang relatif ketat, namun tempat ini dipenuhi dengan suara-suara keras dan sangat hidup hari ini. Ini karena suku Marten celestial iblis akan memilih penerus pemimpin suku hari ini. Hal ini dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting bagi suku celestial demon Marten. Karena itu. Mereka harus menahannya di tempat suci, seperti kuil leluhur, untuk menunjukkan betapa pentingnya acara tersebut. Ada sebuah altar square, yang terbuat dari batu yang sangat kuno, berdiri di depan kuil leluhur. Sebuah tablet batu besar berdiri di atas altar dan tablet batu ini memiliki nama-nama banyak leluhur dari suku Marten Celestial Iblis tertulis di atasnya. Semua leluhur ini telah mencapai prestasi besar. Suasana meriah menyelimuti altar di depan kuil leluhur. Namun, di tengah hiruk pikuk itu, ada sesuatu yang aneh tentang suasana. Sumber ketidakberesan itu berasal dari dua kelompok yang terpecah berdiri di alun-alun. Berdiri di sebelah kiri, pemimpin mereka adalah sosok tinggi dengan penampilan seperti iblis yang tampan. Kedua bibirnya melengkung rapat, tampak seperti pedang. Sementara itu, ketajaman sedingin es ada pada dirinya. Matanya yang memanjang dipenuhi dengan rasa bangga bawaan dan dia berdiri bahkan ketika berdiri di antara kelompok ini Orang ini adalah Martin kecil Saat ini, kedua tangannya diturunkan saat matanya menatap tablet batu yang didirikan di depannya Wajahnya yang tampan tampaknya tidak memiliki emosi Berbeda dengan kelompok yang berdiri di belakangnya Dia tidak menatap kelompok di sebelah kanan dengan mata dingin dan hati-hati Fraksi lain juga memiliki jumlah orang yang cukup besar. Pemimpin mereka adalah Hao Jiu Yu, yang lindung temui sebelumnya. Meskipun auranya lebih rendah dari Little Marten, wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. Ketika dia sesekali mengobrol dengan orang-orang yang berdiri di belakangnya, tawanya terasa seperti angin musim semi. Orang ini sangat licik dan seseorang harus mengakui bahwa perilakunya membuatnya mudah baginya untuk meninggalkan kesan yang baik dan meyakinkan orang lain untuk bergabung dengan sisinya. Ku, sungguh munafik. Berdiri di samping Little Marten, Zong melirik Hao Jiuyu dan mendengus dingin. Suaranya dipenuhi dengan jijik. Sebagai pendukung Little Marten, dia secara alami tidak memiliki kesan yang baik tentang Hao Jiuyu. Diam, kalau tidak Orang lain mungkin akan mulai mengkritik kamu lagi, kata Martin kecil tanpa menoleh. Uzong melengkungkan bibirnya dengan enggan. Jika bukan karena fakta bahwa Little Martin telah hilang selama 100 tahun, Hao Jiu pasti tidak akan berani bertindak dengan cara yang sombong, mengingat prestis mantan dalam suku Celestial Demon Martin. Aku ingin tahu bagaimana yang dilakukan saudara muda Lindong. Sudah beberapa hari sejak dia memasuki gua surgawi. Uzong berbicara dengan suara lembut. Ada sedikit nada cemas di suaranya. Ada sedikit perubahan pada ekspresi Little Martin ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan masalah ini untuk saat ini. Namun, mengingat pemahamannya tentang Lindong, dia tahu bahwa tidak mungkin bagi yang terakhir mengalami masalah besar. Selain itu, penerus pemimpin suku akan dipilih. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya orang itu memiliki peluang sukses yang cukup tinggi. Jika ia terpilih sebagai penerus pemimpin suku, kata-katanya dalam suku hanya akan tumbuh dari hari ke hari. Pada saat itu, ada kemungkinan bahwa pemimpin suku tidak akan dapat membalikkan keadaan, bahkan jika dia meninggalkan pengasingan kultivasinya. Uzong menghela nafas, "Mereka sangat menyadari metode Hao Jeoyu." Jika yang terakhir dipilih untuk menjadi penerus pemimpin suku, dia pasti akan dengan tenang menekan dan mengecualikan mereka. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Martin kecil menggelengkan kepalanya, karena situasinya sudah berkembang hingga tahap ini. Tidak ada gunanya memikirkannya untuk saat ini. Selain itu, apakah Hao Jouyu benar-benar percaya bahwa itu akan sangat mudah untuk merebut posisinya? Martin kecil perlahan mengepalkan tangan panjangnya dengan erat. Sementara itu, ketajaman di sudut bibirnya menjadi semakin dingin. Banyak pasangan mata yang hadir memandang ke depan dan ke belakang di antara kedua kelompok yang berdiri di depan. Mata itu, yang menatap Little Martin, dipenuhi dengan rasa iba dan penyesalan. Ada banyak orang dari generasi yang sama dengan Little Marten dan mereka jelas tahu siapa yang memegang prestise absolut di suku Marten Celestial Iblis saat itu. Saat itu, bakat dan prestise Little Marten tidak tertandingi di antara anggota generasi yang lebih muda dari suku Siluman Marten. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa Marten kecil pasti akan menjadi pemimpin suku berikutnya. Namun, kecelakaan itu benar-benar mengubah situasi. Di depan kuil leluhur, hiruk pikuk di alun-alun berlanjut. Bahkan, hiruk pikuk itu baru berangsur-angsur mereda ketika sepuluh tetua muncul di panggung di depan kuil leluhur. Setelah pemimpin suku tua pergi ke pengasingan, Marten Kecil, yang seharusnya mengambil kesempatan ini untuk menetapkan posisinya, menghilang selama seratus tahun. Oleh karena itu, Sebagian besar masalah suku sekarang ditangani oleh para tetua ini dan mereka jelas memegang status tinggi dalam suku Martin Celestial Iblis. Di atas panggung, pemimpin di antara 10 tetua adalah seorang pria tua berjubah abu-abu dengan rambut putih. Meskipun dia sudah cukup tua, kulitnya tampak seperti bayi. Ada kilatan yang berkedip di dalam matanya yang tertutup dengan lembut. Sementara fluktuasi Yuan Power yang sangat kuat menyebar ketika dia mengangkat tangannya. Orang ini adalah sesepuh pertama dari suku Marten Celestial Siluman, Zuli. Mata Zuli perlahan-lahan menyapu lapangan altar. Ketika dia melihat mereka, banyak anggota suku Celestial Demon Marten menunjukkan ekspresi hormat. Namun, Marten kecil hanya mengangguk kepadanya ketika dia berbalik untuk melihat Marten kecil. Zuli memandangi Marten kecil sebelum dia mengangguk dan menarik pandangannya. Namun, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Seratus tahun yang lalu, tidak satu orang pun dari generasi yang lebih muda yang dapat menandingi yang terakhir. Bahkan Hao Jiu yang sekarang menjadi anggota generasi muda yang paling menonjol, hanyalah pesuruh yang terakhir pada saat itu. Sayangnya, seratus tahun telah memungkinkan orang-orang di belakangnya untuk mengejar ketinggalan. Semua orang menyadari alasan mengapa kita berkumpul di sini hari ini. Pemimpin suku telah mengasingkan diri selama 100 tahun, dan kami membutuhkan seseorang untuk menangani masalah suku. Namun, pemimpin suku tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari pengasingannya. Oleh karena itu, suku perlu memilih pengganti pemimpin suku. Mata Zuli mengamati sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini, ada dua kandidat di suku: Ah Diao dan Hao Jiaoyu. Reputasi mereka di dalam suku sama satu sama lain dan Dewan Tetua mengalami kesulitan untuk mencapai kesimpulan bahkan setelah diskusi. Semua orang di lapangan mengangguk, Martin Kecil dan Hao Jouyu. Salah satu dari mereka sudah membuat nama untuk dirinya sendiri di suku Martin Celestial Iblis sejak lama, sementara yang lain telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kinerja Hao Jouyu selama beberapa tahun terakhir tidak kalah dengan Little Martin saat itu. Memang sulit untuk memilih di antara mereka berdua, justru karena inilah kami akhirnya memutuskan untuk mengadopsi metode yang paling primitif. Pemenangnya akan menjadi raja, perlahan Zuli berkata. Matanya melayang ke arah Martin kecil yang tampak tenang ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia selalu mempertahankan posisi netral di suku. Namun, pada kenyataannya, dia bersandar sedikit lebih dekat ke ayah Little Martin. Karenanya, ia juga mendukung Little Martin, namun, karena statusnya, tidak mungkin baginya untuk secara terbuka mendukung Martin kecil karena ia harus tetap tidak memihak. Lagi pula, itu adalah tanggung jawabnya sebagai tetua pertama suku itu, Martin kecil dan Hao Jeyu sama-sama ahli yang kuat, yang telah melangkah ke panggung samsara. Bahkan, bahkan di antara seluruh suku Martin Celestial Iblis, mereka berdua dianggap sebagai anggota yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah beberapa musyawarah, mereka menyimpulkan bahwa keduanya adalah kandidat yang cukup baik untuk posisi pengganti pemimpin suku. Karena sulit untuk membuat pilihan melalui pemungutan suara, mereka hanya bisa menggunakan metode yang dianjurkan di dunia binatang iblis. Yang terkuat adalah raja. Setelah semua pembicaraan itu, kita masih berakhir berkelahi. Uzong mengerutkan bibir dan berkata. Ini adalah metode termudah dan paling langsung. Jawab Marten kecil dengan suara samar. Namun, seperti yang sekarang, orang itu bukanlah tekanan sederhana. Bahkan, kekuatannya kemungkinan tidak kalah dengan kamu. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana kekuatannya melonjak begitu cepat selama 100 tahun terakhir. Mungkinkah dia telah menekan itu selama ini? Uzong mengerutkan kening. Sementara itu, Nadanya juga menjadi sedikit lebih serius. Lagi pula, dia secara pribadi menyaksikan kenaikan mengejutkan Hao Jayu di suku Celestial Demon Marten selama 100 tahun terakhir. Beberapa tahun yang lalu, yang terakhir bahkan berkelahi dengan seorang tetua dan mengalahkannya. Setelah itu, reputasinya di dalam suku melonjak hingga puncaknya. Meskipun Wuzong sangat tidak menyukai Hao Jayu, dia tidak berani meremehkan kekuatan menakutkan yang terakhir. Bahkan, meskipun dia telah berlatih untuk jangka waktu yang lebih lama, dia tahu bahwa dia kemungkinan akan kalah dalam pertarungan nyata. Banyak suara naik dari alun-alun yang awalnya sunyi setelah suara Zuli terdengar. Beberapa pasang mata terus-menerus menatap Little Marten dan Hao Jouyu, sementara mata mereka terlihat ingin tahu. Jelas, mereka ingin mencari tahu siapa yang lebih kuat dari dua anggota suku Celestial Demon Marten yang luar biasa ini. Apakah kamu berdua memiliki keberatan dengan keputusan Dewan Tetua? Suli melihat ke arah Little Martin dan Hao Jouyu sebelum bertanya. Hao Jouyu tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Namun, seseorang yang berdiri di sampingnya tiba-tiba bertanya. Tetua pertama dikabarkan bahwa seseorang mencoba menerobos ke dalam gua surgawi beberapa hari yang lalu. Perbuatan itu melanggar aturan suku. Petik 2 Zuli sedikit mengernyit, sebelum dia melirik orang yang berdiri di samping Hao Jouyu. Dia secara alami menyadari masalah ini. Namun, dia tidak mengejar masalah ini setelah mempertimbangkan fakta bahwa Little Martin khawatir tentang ayahnya. Meskipun demikian, Martin kecil memang telah melanggar aturan suku. Dengan menyebutkan ini sekarang, jelas bahwa orang ini berusaha menuduh Little Martin mengabaikan aturan suku. Haha. Tetua pertama, tolong jangan memperhatikannya. Kakak laki-laki Ah Diao adalah orang yang sangat rasional dan dia hanya bertindak ceroboh dalam masalah ini. Ini bisa dimaafkan. Karena itu, tolong jangan salahkan kakak Ah Diao. Hao Zouyu tersenyum sebelum menegur orang yang berbicara, berdiri di sampingnya. Sial, bajingan ini benar-benar tahu cara memasang pertunjukan. Wajah Hu Zong berubah menjadi hijau karena marah. Apakah orang itu berani menyebutkan masalah ini jika dia tidak diperintahkan oleh Hao Jouyu? Sekarang, insiden ini hanya berakhir dengan memperkuat reputasi Hao Jouyu. Wajah tampan Little Martin masih tanpa emosi. Dia hanya melirik mendalam ke Hao Jouyu yang tersenyum. Senyum yang tanpa sukacita atau kemarahan muncul. Brother Jouyu, terima kasih atas pengertiannya. Aku telah pergi selama 100 tahun dan pelatihan aku sangat diabaikan. Karenanya, Aku juga ingin mengetahui seberapa kuat kamu dibandingkan dengan saat itu. Petik 2, Hao Jouyu menatap wajah tampan Little Marten sebelum pupil matanya menyusut. Ketika dia mengingat kejayaan mantan yang terakhir, bahkan seseorang seperti dia merasakan hatinya bergetar. Namun, dirinya saat ini tidak lagi sama dengan dulu. Aku akan memberitahu semua orang bahwa diri aku sekarang sudah berdiri di atas kamu. Jenius top sebelumnya dari suku Marten Celestial Demon. Hao Jiuyu perlahan mengepalkan tangan di balik lengan bajunya saat dia perlahan melangkah maju. Niat membunuh tetap melekat di hatinya ketika dia melangkah maju. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1138 Yang lebih kuat. Ketika Hao Jiuyu berjalan ke arena, banyak mata di sekitarnya berkumpul dan memusatkan perhatian mereka padanya. Saat itu, Little Martin tidak diragukan lagi adalah sosok yang paling mempesona di antara generasinya. Pada saat itu, Hao Jouyu hanyalah seorang pemuda pemalu yang mengikuti di belakangnya. Oleh karena itu, tidak ada yang menyangka bahwa seratus tahun kemudian, pemuda yang dulunya sederhana ini, akan menjadi pesaing terbesar bagi Little Marten untuk posisi pengganti pemimpin suku. Haha, kakak dia ah. kami belum pernah bertemu selama seratus tahun. Aku akan mencari petunjuk darimu hari ini. Hao Jouyu menangkupkan tangannya ke arah Little Martin dan berkata dengan tersenyum. Kamu benar-benar berubah. Martin kecil melirik Hao Jouyu. Saat itu, pemuda yang pendiam ini dengan harga diri rendah, yang bahkan gemetaran ketika pertama kali berdiri di depannya, telah mengalami transformasi total. Kakak laki-laki diau selalu menjadi target yang ingin aku melampaui. Jika aku tidak berubah, Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Hao jauh tersenyum, matanya menatap tajam ke Little Marten. Mungkin karena sudut pandangnya, tetapi Marten kecil bisa melihat ekspresi garang dari senyumnya. Orang di depannya bukan lagi pemuda pemalu yang sama, yang membutuhkan bantuannya ketika dia sedang diganggu. Kalau begitu, izinkan aku untuk melihat apakah dirimu saat ini memiliki kemampuan untuk melakukannya. Beberapa riak diaduk dalam mata Little Marten sebelum mereka dengan cepat menghilang. Setelah itu, kilatan tajam perlahan-lahan berkumpul di matanya. Jika kalian berdua tidak memiliki keberatan, pertandingan ini akan menentukan pengganti pemimpin suku. Namun, kalian berdua harus ingat bahwa ini adalah tiang dan tidak satupun dari kalian diizinkan untuk menggunakan kekuatan mematikan. Berdiri di atas panggung Zuli memandang kedua sosok itu dengan wajah putus asa. Kemudian, dia diam-diam menghela nafas sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Kakak ah diao, tolong tunjukkan belas kasihan. Meskipun Hao Jouyu penuh dengan senyum, matanya tidak mengandung sedikit pun sukacita. Sebaliknya, ada rasa dingin yang membeku di dalamnya. Lagi pula. Dia ingin semua orang melihat bahwa jenius top mempesona dari suku Marten Celestial ini akan diinjak-injak olehnya hari ini. Bang, Laura menakutkan keluar bersiul keluar dari tubuhnya saat suaranya terdengar. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak di sekitar tubuh Hao Jouyu. Life Qi dan Deat Qi disatukan dengan sempurna dalam daya yuan Jelas, dia telah mencapai tahap samsara. Marten kecil maju selangkah. Aura yang sama kuatnya juga terpancar darinya dan menekan aura Hao Jouyu. Meluruskan semua jari-jarinya, ada busur cahaya ungu hitam tajam menari di antara mereka. Kakak laki-laki Ah Diao, sepertinya kamu belum menghabiskan seratus tahun terakhir dengan sia-sia. Saat itu, kamu belum maju ke panggung samsara. Hao Jouyu berkata sambil tersenyum. Namun, tidak ada kejutan di matanya. Jelas. Dia sudah tahu tentang kekuatan Little Martin. Namun, aku bertanya-tanya apakah kekuatan panggung samsara kamu lebih kuat atau apakah milikku lebih baik. Kilatan dingin melintas dalam mata Hao Jiu Yu. Tubuhnya bergerak sebelum dia langsung muncul di samping Martin kecil dengan gaya seperti hantu. Segera setelah itu, ia berubah menjadi banyak gambar. Masing-masing afterimage meluruskan semua 10 jari mereka. Sebelum kekuatan dingin yang sangat tajam dan dingin tanpa henti menghantam tempat-tempat fatal di seluruh tubuh Little Marten, Badan iblis-iblis suku kami telah dikuasai oleh kamu. Namun, itu tidak berguna untukku. Petik dua. Marten kecil memandangi banyak bayangan di belakangnya. Yang muncul dalam visinya. Sebelum dia terkekeh. Cahaya ungu hitam melintas di matanya sebelum tiba-tiba dia membanting telapak tangannya ke depan. Yuan power yang besar dan perkasa bangkit dari telapak tangannya, seperti matahari yang terbit. Bang! Telapak tangan Little Marten hancur keras terhadap satu afterimage. Selanjutnya, gambar-gambar lainnya runtuh sebelum Hao Jouyu yang asli juga muncul dalam sekejap. Dua jarinya yang lurus menekan telapak tangan Little Marten, sementara Yuan power yang besar dan kuat menutupi seluruh lengannya. Retak! Lantai batu di bawah kaki kedua belah pihak retak karena Yuan Power merembes keluar dari telapak tangan dan jari-jari mereka. Kamu harus datang padaku langsung jika kamu ingin mengalahkanku. Teknik-teknik ini tidak berguna untukku. Martin kecil melirik Hao Jouyu yang berdiri di depannya sebelum dia berkata dengan suara lemah. Haha, kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Hao Jouyu tersenyum, namun... Kilatan dingin es di matanya semakin intensif. Dia menarik jarinya sebelum tubuhnya naik langsung ke langit. Menggerakkan kedua tangannya. Kekuatan Yuan alami yang besar dan perkasa datang bersiul seperti air banjir. Setelah itu, orang bisa melihat banyak bintang ungu gelap terbentuk di telapak tangan Hao Jouyu. Palem 9 Bintang yang hebat. Banyak penonton di sekitar alun-alun berseru saat menyaksikan adegan ini. Jelas, ini disebut. Great Nine Stars Palem, cukup terkenal di suku Celestial Demon Marten mereka. Palem Sembilan Bintang Hu, beberapa emosi juga muncul dari mata Little Marten. Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju sebelum fluktuasi muncul di telapak tangannya. Ternyata ada juga susunan bintang warna ungu yang terbentuk di telapak tangannya. Jelas, dia berencana untuk menggunakan seni bela diri yang sama, bas-bas. Yuan power yang liar dan beringas melintasi tempat itu seperti sungai yang mengalir. Dalam waktu 10 napas, deretan bintang 9 terbentuk di telapak tangan Little Marten dan Hao Jouyu. 9 susunan bintang itu menyilaukan. Tetapi semua orang bisa mendeteksi energi kuat yang terkandung di dalamnya. Bahkan, bahkan ahli panggung samsara biasa hanya bisa mengelak ketika menghadapi serangan hebat ini. Keduanya berbalik untuk saling berhadapan setelah serangan mereka terbentuk. Mereka berdua bisa melihat emosi yang tidak ramah dari mata pihak lain. Yuan Power menyembur sesaat kemudian sebelum dua telapak tangan besar bertabrakan. Setelah itu, susunan bintang sembilan menari-nari di antara telapak tangan mereka yang bersinar, sambil mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Bang, telapak tangan cahaya itu seperti dua meteorit bertabrakan di langit. Saat cahaya menyilaukan menyebar, riak energi yang ganas mulai menyebar seperti air banjir. Keduanya tetap unbajing meskipun dampak dari gelombang serangan energi. Mata mereka persis seperti elang yang tajam saat mereka menatap satu sama lain dengan penuh perhatian. Setelah itu, kedua tubuh mereka menghilang secara bersamaan. Swosh, swosh, suara angin yang memekakkan telinga menggema di langit. Dua sosok ringan saling bersilangan dalam bayangan seperti busana. Ketika serangan telapak tangan mereka bentrok, kekuatan Yuan yang besar dan kuat akan menyebar. Bahkan, kekuatan dari setiap serangan telapak tangan dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan itu benar-benar pemandangan yang menggerakkan hati. Ah Diao dan Hao Jiu Yu sama-sama cocok. Pertarungan seperti itu memang akan menjadi yang intens. Suli menatap dua sosok cahaya yang bertabrakan dengan keras di langit. Sebelum dia tanpa sadar mengangguk dan berkata, Hao Jiuyu telah berlatih sangat keras selama 100 tahun terakhir. Meskipun bakatnya lebih rendah dari Ah Diao, karakternya tidak kalah dengan yang terakhir. Seorang tetua berkomentar dengan suara lemah. Nada suaranya jelas menunjukkan bahwa dia rutin untuk Hao Jiuyu. Suli melirik tetua ini, yang memiliki suara besar di suku Marten Celestial Siluman. Sejak dulu, orang ini menyimpan dendam terhadap ayah Little Marten. Karena itu, ia secara alami tidak mau melihat posisi penerus pemimpin suku jatuh ke tangan Little Marten. Meskipun ah dia sombong dan tidak dapat diterima, dia telah membaik setelah diuji selama seratus tahun terakhir. Terlebih lagi, jika suku Celestial Diman Marten kita kehilangan roh yang tajam itu, kita mungkin akan menjadi tidak layak dengan nama Celestial Diman Marten. Tetua yang lain tertawa dan berkata, dengan dua bentrok dengan kata-kata mereka. Para tetua yang tersisa juga mulai menyuarakan pendapat mereka. Namun, dari kelihatannya, sepertinya ada lebih banyak tetua yang mendukung Hao Jouyu. Bagaimanapun, kinerja Hao Jouyu selama 100 tahun terakhir hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. sulit tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar argumen dari para tetua. Setelah itu, dia tidak menyuarakan pendapatnya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat dua sosok di langit. Dari kelihatannya, keduanya sangat kuat dan itu bukan tugas yang mudah bagi salah satu dari mereka untuk mengalahkan yang lain. Oleh karena itu, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa pertandingan ini akan berakhir seri. Ledakan, kedua sosok saling bersilangan di langit. Iwan Power yang besar dan perkasa datang menyapu, sebelum mereka berdua mundur. Setelah itu... Tubuh mereka berguncang di depan dua pasang sayap kelelawar besar sepuluh kaki yang diperpanjang di belakang mereka, menghalangi matahari dalam proses. Namun, sayap kelelawar hau Jeyu berwarna hitam gelap sementara sayap Little Martin memiliki beberapa simbol ungu emas yang misterius. Ini menunjukkan bahwa Martin kecil memiliki garis keturunan yang lebih murni. Dua pasang sayap kelelawar perlahan mengepak di depan dua badai raksasa yang berukuran puluhan ribu kaki. Dengan cepat terbentuk di depan mereka. Yang satu hitam, sedangkan yang lain ungu emas. Gemuruh, seluruh dunia berubah menjadi berantakan setelah dirusak oleh dua badai besar ini. Bahkan, beberapa gunung di sekitarnya, yang lebih dari 100.000 kaki jauhnya, bahkan mulai runtuh. Mereka berdua mengulurkan tangan secara bersamaan sebelum mereka langsung mencapai badai besar mereka. Lengan mereka bergetar sebelum dua badai besar itu berbalik. Mereka muncul seperti dua naga angin saat mereka bersiul ke depan. Ledakan, dua badai dengan yuan power yang luas dan perkasa bentrok di langit. Setelah itu, mereka meninggalkan banyak celah hitam gelap di ruang kosong itu sendiri. Bahkan, seluruh dunia menjadi lebih redup. Retak, mereka berdua telah menuangkan jumlah yuan power yang relatif besar ke dalam badai masing-masing. Namun, mereka masih menemui jalan buntu. Jelas. Mereka berdua cukup berimbang, individu yang sangat kuat, tanpa diduga. Ah Diao masih sangat tangguh meski hilang selama 100 tahun. Hao Jouyu juga cukup baik, namun, dari penampilannya, dia masih belum bisa mengalahkan kakaknya Ah Diao. Petik dua, hasil imbang sudah merupakan hasil yang cukup layak. Jika itu bukan karena kakaknya Ah Diao disergap dan hilang selama 100 tahun. Kemungkinan tidak ada seorang pun di dalam suku Marten Celestial Siluman yang bisa bersaing dengannya untuk posisi pengganti pemimpin suku. Petik 2 Betul, banyak percakapan mulai menyebar dari bawah, sementara pertarungan gila di langit memasuki jalan buntu. Tangan Hao Jouyu tiba-tiba meraih topan hitamnya, wajahnya, yang semula dipenuhi dengan senyum hangat, tiba-tiba menjadi sangat dingin. Sementara itu, Kilatan berbisa dan tidak mau mengalir di dalam pupil matanya. Kamu keparat, apakah kamu tahu harga seperti apa yang aku bayarkan selama 100 tahun terakhir untuk mendapatkan kekuatan ini? Jangan bilang bahwa aku masih tidak bisa mengalahkan orang seperti kamu, yang telah bersembunyi dan memulihkan diri sebagai kehidupan yang terfragmentasi selama 100 tahun terakhir. Petik 2, Hao Jouyu diam-diam berteriak sementara amarah yang kuat melonjak di dalam hatinya. Ini menyebabkan warna merah tampak samar-samar jauh di dalam matanya. Aku adalah orang yang paling menonjol di suku Celestial Demon Marten. Warna merah di murid-murid Hao Jouyu semakin padat. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, yang telah dimasukkan ke dalam badai hitam, sebelum sebuah simbol aneh diam-diam muncul. Bagaimana bisa seorang jenius sepertimu mengerti rasa sakit yang harus aku alami? Seperti yang aku katakan, aku Hao Jouyu.